Oke, sosialista time ya. Ikut karaokean terus. Sambung no. lagi dengan gue Temi, Ubur-ubur di channel Temi Ubur-ubur. Nah, kali ini gue berada di Pos Kesmas 182 dan akan melakukan vaksin yang kedua, yang ke tahap kedua. Oke okay, kita ikuti alurnya ya, guys. Ayo. Guys, hey, sekarang aku mau vaksin tahap kedua ya bersama Hai. Mbak Day. Hey, Daddy. Hey, Daddy. tanggal 8? Eh? Tanggal 8. Iya. Kemarin tanggal 8. eh, tanggal 8 Kita registrasi dulu ya, guys. Pokoknya nanti ikutin aja keseruannya. Subscribe, jangan lupa subscribe, comment and like dan share. PMR-nya apa sih? Oh, Oke, yaudah, ga apa-apa, bagus Oke, okay, okay. guys Oke okay. Mbak Pebi gimana pesan-pesannya buat temen-temen yang baru mau Divoxing, kenapa-kenapa? Ini Bu Sui juga udah divoxing ya Efeknya gimana? kayak gimana? Efeknya gimana? Efeknya gimana? Nggak ngantuk Efeknya <laughs> okay, ngantuk Ini yang suka apa? Dan macam, macam aku tersumbat hidungnya Oh tersumbat Kalau aku agak iya. sakit Tapi nggak apa-apa Vaksin aman dan halal Aman dan halal ya? Ya, kalau dari puasa kayak gini Nggak apa-apa, nggak iya. apa-apa Oke, okay, thank you Tidak membatalkan puasa Udah ada uh, jurnis MUI-nya Apa? Kasa. Aku puasa. Iya gitu. Nggak mau membatalkan Oh Gitu ya, bapak yeah. Thank you ya, Mbak Pep selanjutnya adalah, kita dipensi dulu ya, guys. Kita nah, bersama Bunda Yuli. Halo Bunda Yuli. Kali subscribe ya channelnya, saya Ubur-Ubur channel. channel, channel Ubur-Ubur? Iya. Kita lihat ya hasilnya mudah-mudahan banget. Dan bisa maju terakhir. Apaan itu? Youtube ya? Youtube. Ok, kaya. 20, dulu ya? Masih oh, ya guys ini apa? saturasi dalam eksigen oksigen gimana ini? hi jelasin dong ini gimana? ini saturasi, ini suhunya 36,4 36,4 gak beda jauh ya guys dari tahap pertama pertama sama ya hampir sama Kepik keduanya sembilan 98, sama nadinya 89 ya? Sama ya? Kalau pertama sama Sama Masih sama ya? Tapi yang pertama mana tapi yang enggak. Hmm, enggak? Ada sih, tidurnya tersumbat sama Kayak... tidurnya uh, hidung, tersumbat aja sih Sekarang masih tersumbat enggak? Enggak Masuk sehatan Masuk Stigma nah. Sur. Sur. Topi Belakangnya, ya? Uh, kalau sedang puasa yeah. kayak ini bisa nggak gini kira-kira no, boleh ya sudah ada dari oleh Vaksinasi The Lady Vaksinasi. Oke, selanjutnya screening dokter. Oke, okay. hai, hai, Oh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, subscribe ya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sehat Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, sehat juga. Halo, dok, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Iya, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, Oh, nah, tahap selanjutnya ini sepiring dokter ya, guys, oke okay. Gimana dong? Apa uh, aja yang aku rasakan? Kemarin abis suntik pertama, ada reaksi apa? Reaksinya itu kayak hidungnya tersumbat Nah, nah terus itu, ada apa? dengan batu-pilu, Nah, ya, Ada berapa hari kemarin hidung tersumbat kan? Ya? Pas suntik, terus sehari-dua hari udah hilang ya. Oh, udah iya? Kedua harinya hilang Ya, nah, ini enak ya, terus ada abis... Apa vaksin pertama sempat sakit gak? Vaksin pertama ya ngantuk gitu Gak sempat ada sakit, misalkan gak. jadi batu pilek berlaku, enggak ya gak. Ada kontak sama yang covid minggu terakhir Enggak ada ya punya asma? Asma enggak ada berarti aman ya, lanjut vaksin kedua Oke, terima kasih Kedatangan itu itu Ini kan itu kan itu kan Tetap jaga itu kan itu Ini lagi puasa gimana, kan rumah, pulsi, oh. lagi, sakit apa -apa, itu kan itu kan itu kan itu kan itu kan itu itu itu ke dalam ya, apa-apa, eksis aja, ayo Halo guys, ketemu lagi dengan Bunda. Halo Bunda. Nah, nanti kita ya, mau ya, disintik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tegang sekali ya guys hari, hari ini. Soalnya masih keadaan perut kosong dan juga lagi puasa. Nggak tahu ntar 6 jam kemudian gak tahu akan gimana. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Ini in. ah, ya, in, yeah. okay. selanjutnya. Sudah terspen Terima kasih ya, Bu. Okay. Ini udah terakhir berarti okay, aku. Yeah. Bila -bila ya, bu, ya? Ya, ya. Ya. Ya, selanjutnya adalah observasi ya guys. di sini ruang observasinya. Mbak Ida ada Noval. Sekarang tahap selanjutnya, setelah 30 menit, gue akan di-nempi lagi dengan Mbak Ida. Halo. Mbak Ida yang mungil ini. Oh my God. <laughs> lah ya, setelah 30. Tapi agak-agak ngantuk -agak lagi nih ya. Tidurlah enak. Hmm, Masih 20, 30, 30, normal okay. ya. Okay. alhamdulillah ya guys. Sekarang tahap kedua mm -hmm. sudah selesai. Oke, Thank you. Ten. Thank you. Udah ya. Pesan-pesannya apa Mbak Ida untuk para-para yang sudah pastiin tahap kedua? Kesan-kesannya tetap menjaga protokol oh kesehatan ya, ya Harus, takin, harus, harus wajib, wajib menjauhi wajib. kerumunan Asi ya Jangan ini ya, ikut karaokean terus nongkrong nah, Nongkang <gat> diadaan-adaan boleh ga? Tidak, tidak Oh my God Oke, okay. okay, bye <tuk> Oke, okay, thank you Nongkang ada disampaikan dan <tuk> <tuk> apa Udah mau wakili semua, baik deh Makasih nah, ya semuanya Pak Jokowi saya sudah Melakukan vaksin, ya? Alhamdulillah, ya? Terima kasih, Pak Jokowi. Nah, tahap kedua sudah selesai. Gimana perasaannya, Mak? Rasanya sih biasa aja. Cuma agak ngantuk. Ngantuk sama penjelungan? Bro, oh, Tapi agak-agak sakit ya bekas suntikannya. Ya, Gak oh. kebanyakan yang kedua. Oh, yang kebanyakan, agak kebanyakan yang kedua ya. Tapi eh, aman lah. Kata dokternya tadi bilang, memang eh, dihalalkan. Terus juga, aman untuk orang-orang yang kuasa Dan juga ya tetap harus menjaga jarak dan harus tetap memakai masker ya. Buat teman-teman di rumah pokoknya harus oh. safety ya menggunakan masker. tetap menerapkan 3M pokoknya. Iya. Memakai masker, cuci tangan, cuci tangan, menjaga jarak kayak gitu ya. Jangan lupa subscribe, komen dan like dan share. Dadah. Thank you.